Sentosa Pengawal Keselamatan Nusa Setia Sepanjang masa kesuma Medan Raga Bertempur Menyabung jiwa Menepati Sumpah Satria Tak gentar Tantangan senjata Putra yuda Wastu Tempatnya Penggembur Satu angkara Pelopor Medan laga Setiap saat mau Selamat I'm not. Kembara semangat membela negara tak gentar, tantangan senjata budaya, dan wanita muda. Bayang perkasa, pendukung Pancasila, bangsa pembela tujuan. Sa